Artis Luna Maya bikin heboh media sosial usai unggah foto dengan cerita sebagai Ketua RT di Kemang, Jakarta Selatan. Seperti apa faktanya? Luna Maya jadi Ketua RT di Kemang diunggah di akun Instagramnya, @lunamaya. Luna Maya mengatakan hari ini hari pertamanya sebagai Ketua RT. Kunjungan hari pertama bersama warga sekitar berjalan lancar. Terima kasih atas kepercayaannya, semoga bisa membantu warga Kemang untuk periode beberapa bulan ke depan. BTW, seumur-umur gak pernah kepikiran sih bakalan jadi bu RT, warga Kemang mana nih suaranya, tulis Luna Maya dalam keterangan foto yang diunggahnya, seperti dilihat, Kamis, tanggal 18 November tahun 2021. Camat Mampang Prapatan, Jaharudin buka suara soal heboh Luna Maya jadi Ketua RT itu, Jaharudin menyebut Luna Maya jadi Ketua RT di Kemang tidaklah benar. Nggak, kata Jaharudin kepada wartawan. Jaharudin menerangkan sudah berkomunikasi dengan RW Kelurahan Pela Mampang soal kabar Luna Maya jadi Ketua RT, informasi yang dia dapat memang kediaman Luna Maya dekat dengan rumah RT setempat. Saya udah tanya runya, nggak ada... Rumahnya deket Pak RT katanya, tuturnya Dia menduga di kediaman Luna Maya sedang dilakukan pemilihan RT Kita kan lagi pemilihan RT serentak, mungkin dia lagi milih RT-nya, Runya kan tahu, ucap dia Ketua RW 12 Kelurahan Pelamampang Nana Yuliana Prayogo mengungkap fakta di balik unggahan cerita Luna Maya soal jadi ketua RT Nana membenarkan Luna Maya adalah warganya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan namun perihal Luna Maya jadi ketua RT, dia menepis.